tuh yo, 2 3 jalan ambil lagi ambil jalan lagi ayo ayo ah, ya. ya. ayo <tuk> Ayoh, ay, ambil lagi ambil. Kek tekan kanan apa lawangan? <laughs> Hop ya. Ere. 3. Oh, ambil lagi. Endlenger. Ere. <laughs> <Uri. laughs> Dipegang. itu ai itu kronacet dipegang dipegang ibu lihat nanti bude tolong senyum kan namanya mawati ayo ayo ayo oh oh mau coba ayo ani eh oh benar benar bisa makan nah cepat oh won do won do Ayo, ayo Al ayo Al <tuk> ayo Kron ayo Kron <tuk> pakai nasi nggak pada pakai nasi ya wooo Al mau habis itu di kan hmm? itu dilepas. Ya enggak apa-apa, ya. Ada habis. Deh. Ada habis. Oh, kawa. Ayo, Owen, ayo, Owen, ayo. Ayo. Oh, mau dilepas ya.